Gunung Semeru adalah gunung berapi yang terdapat di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Indonesia Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncak yang bernama Mahameru dengan ketinggian 3676 meter dari permukaan laut Gunung ini mengalami erupsi pada tanggal 4 Desember 2021 Oke ikuti bagaimana kejadian erupsi gunung berapi dan rekaman yang menampakkan bagaimana kepanikannya tetap di channel RBS Robinson Terwole mengungsi, terjadi erupsi Gunung Semeru lahar Warga Gunung Saur mengungsi, warga Gunung Saur mengungsi lahar besar Ini tidak kelihatan pekat, mohon untuk media segera, BPPD segera meluncur Mohon untuk semuanya berjaga. semua orang khawatir Ya Allah, Ya Allah, Buri Allah abang, abang, abang, abang. Ya Allah, Ya Allah, Bukhbar Allah Allah, Ya Allah Sumber Wolo bagian bal desa desa tidak kelihatan apa-apa Peteng, tidak kelihatan langit pun tidak kelihatan Minggir minggir kabeh minggir cepet minggir. Minggir. Minggir minggir. minggir, minggir, minggir, minggir, minggir. <tune> Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Info sementara, sumber vuln. Lahar Semeru meletus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 Sampai kok gini, Nur. Inilah secuplik dari cerita bahwasanya Gunung Merapi sewaktu-waktu bisa meletus kapan saja. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, gunung dan seisinya bisa dimuntahkan kapan pun. Oke, guys. Jadi dari video ini kita bisa ambil hikmah dan kita harus tetap mengingat adanya kematian setiap saat.